terus diberikan kesehatan serta kelimpahan rahmat dan rezeki ya kan. Semoga kita bisa segera terbebas dari segala macam himpitan hutang yang ada hari ini. Yang pastinya sudah pasti membuat kita galau ya, mengganggu jam-jam istirahat kita. Kita bakal kepikiran terus nih ya dan konsentrasi kita akan terus terpecah dan emosi kita akan semakin labil sepertinya. Jadi, pada video kali ini Aku pengen membahas ya beberapa aplikasi-aplikasi pinjol yang mungkin hari ini sedang kalian gunakan Dan mungkin kalian sedang bertanya-tanya tentang beberapa aplikasi yang nanti kita sebutkan Apakah aplikasi ini sudah legal OJK bang? Dan apakah aplikasi ini sudah punya debt collector lapangan bang? Dan bagaimana dengan uh, jumlah bunga dan dendanya yang akan kita bayarkan ya kan dan akan kita jelaskan nanti pada video kali ini sekali lagi buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe silahkan ditekan dulu tombol subscribenya supaya kalian enggak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis Oke ada video kali ini aku pengen ngebahas beberapa aplikasi pinjol kita pengen mulai dulu dari aplikasi Finplus ini, ini dia aplikasi Finplus Apakah kalian ada yang memakai aplikasi Finplus ini dan hari ini belum mampu melakukan pembayaran Dan hari ini kalian bertanya-tanya tentang aplikasi Finplus ini Nah langsung saja kita akan bahas dan buka dulu aplikasi Finplusnya Oke ini dia aplikasi Finplus dan di situ kita sudah telat dengan tagihan sebesar 4.370.000. Lumayan banyak ya kan? Dan kenapa bisa sampai dengan sebanyak ini, Bang, tagihannya? Dan kita pengen melihat dulu rinciannya. Kenapa bisa sebanyak ini, ya kan? Nah, di situ kalian bisa melihat Kemarin ini uangnya kita pinjam itu sebesar Rp2.300.000 dengan jangka waktu 28 hari dan kita menerima sebesar Rp2.070.000. Artinya sudah ada potongan sebesar Rp230.000 di awal untuk biaya admin, biaya platform, biaya ini itu segala macam. Jadi kita cuman terima Rp2.070.000. Nah, di situ Tagihannya sudah menjadi 4.370.000 Artinya di situ sudah ada penambahan sebesar 2.700.000. Kenapa seperti itu bang? Iya karena kita sudah terlambat hampir lebih dari satu tahun ini Untuk di aplikasi Finplus Dan sekarang pertanyaannya Apakah aplikasi Finplus ini legal OJK bang? Jawabannya iya untuk aplikasi Finplus ini sudah legal OJK memiliki status terdaftar dan berizin. Dan apakah aplikasi Finplus melakukan penyebaran data bang? Jawabannya tidak dan itu tidak boleh. Kenapa? Karena mereka memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Jadi kalau seandainya dari teman-teman memiliki pengalaman diancam atau mungkin disebar data oleh aplikasi Finplus, segera laporkan. Mungkin bukan perusahaannya yang nakal. DC-DC-nya mungkin yang mau ngejar target dengan cara-cara yang salah. Kalau sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh OJK. Untuk seluruh aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK tidak boleh melakukan penyebaran data. Tidak boleh menjatuhkan harkat martabat dan harga diri dari si peminjam yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Itu untuk di aplikasi FIN+. Plus. Kita pengen pindah, kita pengen ngebahas dulu lagi aplikasi yang lain Kita pengen tunjukin dulu ke kalian aplikasi apa ya Kemarin yang banyak di request sama teman-teman yang katanya hari ini belum melakukan pembayaran Nah sekarang kita pengen lanjut lagi di aplikasi yang selanjutnya Kita pengen bahas dulu untuk aplikasi ada modal Ada yang pakai aplikasi ada modal Nah, ini dia untuk di aplikasi Ada Modal. Bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi Ada Modal ini? Ya kan, kita pengen tunjukin dulu, kita klik setuju di bawahnya, dan aku pengen nunjukin tagihan ini dulu, ya. Ini tagihannya. Nah di situ kalian bisa melihat tertotal menjadi 6 juta rupiah Dan ini sudah keterlambatan selama 418 hari Tanggal jatuh temponya itu kemarin di tanggal 23 di bulan 4 tahun 2021 Dan sekarang sudah mau memasuki di bulan 6 tahun 2022 418 hari Pertanyaan yang paling sering masuk ke kita itu Apakah aplikasi ada modal ini sudah legal OJK bang? Jawabannya sudah ya mereka ini sudah memiliki 100 terdaftar dan berizin. Dan apakah aplikasi Ada Modal melakukan penyebaran data? Jawabannya tidak. Dan itu tidak boleh mereka lakukan. Setiap semua aplikasi pinjol yang sudah berlabel OJK tidak boleh melakukan penyebaran data untuk DC-DC tidak boleh melakukan pengancaman ini itu segala macam tidak boleh menjatuhkan harkat martabat dan harga diri dari si peminjam kalau seandainya itu terjadi mereka sudah melakukan tindak kriminal pidana umum bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian yang terdekat di kota kalian jadi sebenarnya lebih lebih jelas ya hukumnya itu ketika kita minjol di aplikasi pinjol legal OJK jadi kalian nggak perlu takut ya kan Apakah abang ini di endorse bang untuk menjelaskan aplikasi-aplikasi ini? Enggak Kita berbicara sesuai fakta dan beberapa data-data yang kita terima Nah ini kenapa bisa sampai dengan 6 juta ya Kemarin uh, ini pinjamannya kalau gak salah di 3 juta dan sekarang sudah di 6 juta Artinya ada kelipatan di situ. Dan apakah itu direstui oleh UJK? Jawabannya iya Jadi hari ini kalian itu gak perlu khawatir tentang biaya denda dan bunga OJK sudah bilang untuk uh, denda dan bunga itu tidak boleh melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok. Yang penting tenang dulu ya kan dan kumpulkan dulu uang kalian perbaiki dulu uh, keuangan pribadi sehingga kita bisa menyelesaikan satu persatu. Jangan lagi gali lubang tutup lubang ya, hitung-hitungannya sudah pasti rugi dan kalian pasti tambah pusing. Jangan lagi menambah panjang deretan hutang hari ini. Ya kita harus bisa hidup tenang dan nyaman Hari ini pasti semua sisi kehidupan kita itu Terganggu oleh tagihan-tagihan aplikasi pinjol Itu udah pasti ya kan Oke lanjut untuk di aplikasi yang selanjutnya Ada yang mau request nih di aplikasi apa kita pengen ngebahas lagi Oke sabar ya kita pengen tunjukin dulu untuk di aplikasi Oke kita pengen lanjut untuk di aplikasi yang berikutnya. Kita pengen ngebahas tentang aplikasi pinjam yuk ya. Apakah kalian ada menggunakan aplikasi pinjam yuk? Nah ini dia aplikasi pinjam yuk ya kan. Kita pengen login dulu. Oke ini dia. Kita udah login dan kalian bisa melihat riwayat peminjam. Ini dia. Dan di situ sudah lewat jatuh tempo pinjamannya nggak banyak ya dua ratus ribu rupiah, tapi ini udah jatuh tempo lebih dari 2 tahun lebih hampir mau tiga tahun ya kan. Dan di situ jumlah pinjamannya itu dua ribu, periode pinjaman itu tiga hari untuk di aplikasi pinjam yuk ya tanggal aplikasinya itu ada tertera rincian pembayaran satu kali cicilan, statusnya lewat jatuh tempo. Dan sekarang sudah tertotal tagihannya itu menjadi empat ratus ribu rupiah. Di situ dituliskan untuk bunga pinjaman itu oke okay, 48.000, nominal yang lumayan murah dan wajar sekali memang. Walaupun di awal ini pinjamannya 200.000 ya kan. Mungkin sudah ditambahkan jatuh tempo, denda bunga banyak banget lah. Jadi di sini juga sudah ada kelipatan. Kalian bisa langsung melihat dari pertamanya itu kita pinjam 200.000 dan sekarang sudah tertotal menjadi rp rupiah. Apakah aplikasi pinjam yuk sudah legal OJK bang jawabannya sudah ya mereka ini sudah memiliki status terdaftar dan berizin apakah mereka melakukan penyebaran data tidak dan itu tidak boleh dan apabila kalian mendapatkan ancaman dan mendapatkan bahwasannya kalian disebar data kalian bisa langsung laporkan kepada siapa bang kepada pihak OJK AFPI, asosiasi pendanaan fintech bersama Indonesia Terus kepada siapa lagi, Bang? Kepada Kominfo, bisa. Kepada Cyber Crime Polri pun juga bisa langsung, ya kan? Supaya yang namanya aplikasi-aplikasi pinjol hari ini bisa benar-benar rapi, ya kan? Jadi hari ini banyak juga nih aplikasi-aplikasi pinjol yang hari ini belum benar-benar rapi. Makanya kita mau rapikan dulu, ya. Kita usulkan kepada pihak OJK dan pemerintah untuk segera terus berbenah tentang aplikasi-aplikasi pinjol ini. Oke udah jelas ya untuk di tiga aplikasi yang tadi kita jelaskan semuanya sudah berlabel OJK. Jadi untuk kalian yang mau request untuk di pembahasan selanjutnya bisa kasih komentar di kolom komentar di bawah video ini. Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa ku sampaikan. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita ya kan Untuk menjawab kegelisahan kita hari ini Jadi nggak perlu lagi gelisah Dan apakah ketiga aplikasi pinjol tadi punya debt collector lapangan Yaitu pertanyaan yang paling banyak juga Jawabannya belum ya kan Jadi kita masih punya kesempatan nih Buat memperbaiki diri dan memperbaiki keuangan pribadi kita terlebih dahulu Dengan cara tidak lagi gali lubang tutup lubang Dan mengintip semua peluang Agar kita bisa menyelesaikan satu persatu permasalahan ini Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh